Assalamualaikum, Sobat Bonsai. Bertemu lagi dengan kami, Evergreen Bonsai. Kemarin kita sudah bikin tutorial cara grafting lohansung dengan cara yang tepat dan efisien. Sekarang saatnya kita akan memberi informasi tentang apa saja jenis-jenis lohansung dan apa saja kelebihan dari setiap jenisnya. Mari kita simak bersama-sama. lohansung ternyata ada banyak sekali jenis dan variannya ini adalah berbagai jenis yang kita kumpulkan dari kebun ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas yang pertama adalah lohansung pupus merah impor dengan ciri daun agak besar dan panjang dari jenis lohansung pada umumnya dengan warna pupus daun yang menarik yaitu kemerahan, di Indonesia sendiri, masih jarang kita temui. Yang kedua, ada lohansung Taiwan atau ada juga yang menyebutnya lohansung kapsul. Dengan ciri, daun agak memanjang dengan karakter batang yang lebih cepat tua dan pertumbuhannya lebih cepat dibanding lohansung jenis lainnya. Lohansung ini biasanya digunakan untuk bahan sambungan karena memiliki kelebihan yang cepat besar. Ketiga, Lohansung Mawar. Dengan ciri-ciri, daun pendek yang kompak serta menghadap ke atas. Selain itu juga daunnya saling bertumpuk. Lohansung Blue Ice. Memiliki daun yang lebih rapat dan warna daun yang menarik. Batangnya lebih lentur dan pertumbuhan lebih cepat. Tapi sayang, karakter tuanya kurang. yang kelima lohansung lidah burung daun besar kelebihannya pertumbuhan sangat pesat daunnya lebih renggang tapi ramping kekurangannya cabangnya sangat getas atau mudah patah lohansung lidah burung asli memiliki cabang yang lentur dan daun kecil yang memanjang Pupus daunnya berwarna hijau, sangat recommended buat bonsai dengan gaya ekstrim karena batang lentur, sehingga mudah sekali ditekuk dan dikawat. Yang ketujuh, lohansung lidah burung daun pendek. Pertumbuhan cepat, akan tetapi kurang serempak. Meskipun batang lebih lentur, tapi karakter tua batangnya kurang. Lohansung ini pertumbuhannya dominan menjulur dan tumbuh ke atas, sehingga butuh penyangga. Lohansung daun pendek pucuk merah. Lohansung cincuan. Memiliki ciri lambat dalam pertumbuhannya. Cabang dan rantingnya mudah patah atau getas. Jadi harus hati-hati dalam proses pembentukan. lohansung blue cincuan cirinya daunnya rapat dan pupusnya silver kebiruan cabangnya lentur daripada cincuan biasa selain itu pertumbuhannya lebih cepat dari cincuan yang biasa harganya masih mahal di pasaran lohansung daun jarum dengan ciri daun yang kecil dan runcing Lohansung mutiara, lohansung air beras, atau daun beras dengan ciri daun paling kecil di antara jenis lohansung lainnya. Selain itu, juga memiliki batang yang lentur, cocok untuk bahan bonsai kecil atau small.